Oke, sekarang tanda tangan digital kita sudah jadi seperti ini. Tentunya setelah mengikuti tutorial kami dalam video kali ini. Oke, selamat datang kembali di channel kami. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang cara membuat tanda tangan digital secara cepat dan tentunya mudah.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 Perlu ballpoint atau pulpen tinta, ya? Oke, yang terakhir yaitu adalah kamera handphone. Yang nah, pastinya, untuk kita gunakan dalam mengambil uh, gambarnya, ya. Oke, langsung saja kita buat terlebih dahulu uh, tanda tangan kita seperti ini. Oke, okay. uh, kemudian. Uh, kita foto dan menggunakan kamera. Uh, ingat, uh, kita perlu menggunakan uh, blitz ya. Uh, tujuannya itu untuk mengambil uh, latar belakang yang uh, curah Oke, okay, kita foto seperti ini dan ya, ini adalah hasilnya seperti ini ya. Oke, okay, kita lanjutkan ke bagian uh, teknisnya ya. Oke, oke langsung saja kita menuju ke komputer kita ya seperti yang kalian lihat di sini ini adalah foto dari gambar yang saya ambil dari kamera handphone sebelumnya oke kita copy terlebih dahulu kemudian kita buka Microsoft Office Word caranya uh, tetap seperti biasa kita mulai dengan dokumen uh, kosong ya oke kita paste di sini ya seperti ini ini adalah uh, foto dari tanda tangan yang diambil di dari kamera handphone sebelumnya oke, untuk pemulaannya kita klik terlebih dahulu gambar kemudian pilih bagian format seperti ini oke uh, selanjutnya Oke sebelum kita hilangkan backgroundnya kita crop terlebih dahulu ya klik pada bagian itu Kemudian kita sesuaikan dengan ukuran gambar kita. Selain ini juga menghemat space dari gambar itu sendiri. Oke, seperti ini sudah cukup ya kira-kira. Tujuan kita di sini yaitu adalah untuk menghilangkan backgroundnya dan membuat pixel hitamnya terlihat seperti uh, tanda tangan aslinya. Oke, kita mulai dengan klik format. Di sini, kemudian kita remove backgroundnya dengan cara ini, tapi sebelumnya trik untuk melakukannya yaitu kita beri correction terlebih dahulu kepada gambarnya. Seperti ini ya, pada bagian correction di sana kita pilih brightness and contrast sesuai dengan uh, gambarnya. Jika sudah sesuai, oke, okay. seperti itu ya, kira-kira lalu kita remove backgroundnya, klik kemudian kita sesuaikan dengan gambarnya agar uh, semuanya dapat uh, masuk ke dalam kotaknya ya, Oke, seperti ini kira-kira. Iya, uh, kita coba hilangkan bagian ini dengan klik ini, oke? Okay. Iya seperti ini dan sudah cukup ya kira-kira sudah uh, ya yeah. oke okay. jika sudah selesai klik keep changes maka hasilnya akan seperti ini untuk menyimpan gambarnya kita klik kanan kemudian pilih save as picture pilih tempat penyimpanan nah, ini kita gunakan sini kita beri tanda tangan digital save oke okay. oke okay, kita close dulu saja ya uh, ini karena kita sudah save sebelumnya ya ini adalah hasil dari uh, yang sudah kita edit sebelumnya okay, seperti ini ya kita sudah dapat menggunakannya oke okay, kita copy saja untuk digunakan pada document yang lainnya ya sini kita coba dengan membuka microsoft office word lagi kita klik sini. Uh, sebagai contoh sini kita buat seperti nampak pada footer dari suratnya atau bagian bawah surat atau bagian tanda tangannya kita buat seperti ini rm channel Oke di sini kita tuliskan nama yang bertanda tangan. Oke, kita coba seperti ini ya. Oke, kemudian langsung saja kita paste gambar yang sudah kita copy sebelumnya. Yaitu adalah gambar tanda tangan digital kita. Kita ubah letaknya ya dengan klik kanan kemudian pilih layout option pilih behind teks seperti itu ya oke okay, sekarang kita sudah dapat mengatur ukurannya kita sesuaikan dengan tanda tangannya oke okay. ya seperti itulah kira-kira sekarang kita sudah berhasil mengikuti tutorial cara membuat tanda tangan digital Kalian dapat menggunakan cara yang kami bahas di sini dengan menggunakan Microsoft 2007, 10, 13, atau 16, dan 19. Karena pada dasarnya mereka memiliki menu yang sama. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk video kami yang lainnya. 3.000 Cassini